Banyak orang yang pada hari ini masih diberikan Allah subhanahu wa ta'ala hidup Tapi tidak bisa bersama dengan kita di tempat yang suci ini Mengapa demikian? Karena dicabut Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat sehat Berapa banyak pula yang sehat Wal'afiat tapi masih berkeliaran Di tengah jalan, di tempat perbelanjaan di tempat mencari dunia karena dicabut Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat istiqamah iman dan islam yusbihu mu'minan paginya beriman wayumsi kafiran petangnya kafir begitu cepat hati itu berubah makanya di antara doa yang diajarkan Nabi ya al -qulub. engkau yang membolak-balikkan hati sabit sepuluh bana kokohkan hati kami aladinik dalam agamamu ala taatik dalam ketaatan kepada wahai muazzin jabal nanti engkau akan bertugas ke Yaman mengumpulkan zakat dan berdakwah engkau akan sibuk maka baca doa ini supaya hatimu istiqamah allahumma aini tolong aku ya allah ala zikrika supaya hatiku selalu berzikir mengingatmu wa syukrika selalu bersyukur kepadamu wa husna ibadatik selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik hidup ini singkat tapi resiko yang akan diterima di alam barzakh begitu lama dan yang lebih lama lagi adalah ketika nanti akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Pamangkan ayarju liqa siapa yang yakin bahawa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala 'amalan shaliha maka diantara bekal hanya amal saleh tapi amal saleh itu pun akan hilang seperti debu dihembus angin wala yusyrik bi ibadati jangan pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala lain asyrakta kalau kau persekutukan Allah layak amaluka maka semua amalmu gugur seperti pohon kayu yang daunnya rindang dihembus angin puting beliung lalu kemudian gugur daun-daunnya yang tinggal hanya batang kayu dan ranting-ranting hampa begitulah ketika amal yang banyak tapi kemudian tidak bertauhid kepada Allah maka di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat malaikat maut mencabut nyawa kalimatul haqqin 'alaiha nahya dengan itu kita hidup wa 'alaiha namutu dengan itu kita mati wa biha nub'atsu dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kalau sampai hari ini ada orang hidup nikmat tapi hidup itu bisa menjadi laknat kalau sampai detik ini masih sehat nikmat tapi sehat akan diminta tanggung jawab dia bisa menjadi laknat yang menjadi rahmat adalah ketika mulut masih mengucapkan Alhamdulillah wa syukrulillah wa Wala kuwata Faksusil qasasa ceritakan kisah Nabi Nabi. itu allahum supaya manusia berfikir bagaimana kematian anak amat sangat menyakitkan bagi Nabi Ayub ada disalat. Tanamannya kering kerontang, ternak-ternaknya mati, anak meninggal dunia. Tidak cukup dengan itu datang penyakit kulit yang tidak berkesudahan. Apakah Nabi Ayub mengeluh? Tidak. Istrinya rahmah yang tidak tahan dengan penderitaan itu. Berdoalah Ayub supaya Allah menyembuhkan. Nabi Ayub tidak ada menyebutkan sakit dalam doanya. Dia tidak ada minta sembuh, dia hanya berkata, "Rabbi anni massani adzur." Ya Allah, aku kena Musibah. Wa anta engkau maha kasih di antara yang pengasih engkau maha sayang diantara yang penyayang dia tidak ada menyebut sembuhkan aku aku sudah sakit, aku seorang nabi anakku meninggal, ternakku mati tanamanku kering dia tidak ada menyebut dia malu berkeluh kesah kepada Allah SWT orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah maka semua yang dilakukan Allah itu indah Walaupun ternaknya mati Allah tetap indah Walaupun kebunnya kering Allah tetap indah Walaupun anaknya meninggal Allah tetap indah Walaupun anak-anaknya meninggal dunia Allah tetap indah Tapi tak semua orang yang berada di sekeliling kita melihat Allah indah Ketika yang diberikan Allah tak sesuai dengan keinginannya Ketika dia ingin punya anak, ternyata anak tidak kunjung tiba, dia katakan Allah tidak indah. Ketika dia ingin ternaknya beranak pinak subur, ketika yang datang adalah penyakit kematian, dia katakan Allah tidak indah. Padahal Allah itu inna jamilun Allah maha indah. Yuhibbul jamal. Allah suka kepada keindahan. Tapi seringkali kita mengatakan indah menurun hawa nafsu kita kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan kita katakan tidak indah Allah kalau sudah memasukkan cinta ke dalam hati seorang hamba maka apapun yang diberikan Allah indah masuk di dalam perut ikan di tengah malam gelap lautan tiga kegelapan gelap malam gelap lautan gelap perut ikan tidak indah tapi yang keluar dari mulut Nabi Yunus bukanlah sumpah serapah cacimaki Yang keluar dari mulutnya kata-kata yang indah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Orang kalau sudah sampai pada tingkat cinta kepada Allah Maka semua yang dilakukan Allah terhadap dirinya indah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 Orang yang belum sampai kepada level cinta itu berkata dia gila Padahal sebetulnya adalah Dia sedang tergila-gila dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tertutup akalnya Orang menyangka dia sedang terpukau Padahal sebenarnya Hatinya sedang jatuh cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang cinta pertama kali? Allah Yuhibbukum Allah mencintai mereka Wa Mereka membalas cinta Allah Subhanahu wa ta'ala Ya bunaya wahai anakku Inni arafil manam Aku lihat dalam mimpiku Anni azba'uka Aku menyembelih lehermu Fanzur mada tara Apa pendapatmu? Apa jawab anak yang juga cinta kepada Allah Ya abati wahai ayah. If alma tumar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah, serta judulnya: "Insyaallah, aku binasobiri. Insyaallah, insya aku sabar menerima apa yang diberikan Allah. Subhanahu wa <tuh> Kalau sesuai keinginan kita dengan yang diinginkan Allah, maka bersyukurlah. Kalau tidak sesuai yang diharapkan dengan apa yang diberikan Allah, maka bersabarlah. Ajaban mukmin, orang yang percaya kepada Allah itu mengagumkan. In in Kalau yang datang itu menyenangkan hatinya, syakar dia bersyukur karena kaya lagu itu baik baginya. In kalau yang datang itu tidak menyenangkan hatinya, tak sesuai dengan yang diinginkannya, sabar dia tetap bersabar karena kaya lagu. Itu pun baik baginya. Orang yang bersyukur diberikan Allah lain, Syakartum, dan Naku. Orang yang bersabar diberikan Allah, inna tidak ada yang tidak indah bagi orang yang sampai pada hakikat keindahan Allah. Semua yang dilakukan Allah baik, semua yang diberikan Allah baik, walaupun tidak sesuai seperti yang dia inginkan. Hari ini kita sedang berhadapan dengan manusia-manusia Yang memaksa Allah untuk mengikut keinginannya Sehingga kalau sesuai dengan yang dia minta Dia katakan Allah hebat Tapi kalau tidak sesuai dengan kemauannya, Maka dia tidak mau lagi beribadah kepada Allah Sejak kapan Allah mengikut hawa nafsu? Sejak kapan Allah menjadi mengikuti keinginanmu kita dihadapan Allah seperti mayat yang sedang dimandikan orang jenazah tidak pernah melawan jenazah dimiringkan ke kanan tangannya hidupnya dicuci dibasuh disiram air kalau jenazah saja dihadapan orang yang memandikannya begitu lemah Bagaimana dengan kita di hadapan Allah subhanahu Wa ta'ala Hakikat manusia adalah lemah, hakikat makhluk adalah makhluk dia tidak pernah menjadi khalif. Kalau kita paham hakikat ini, kita akan dapat tersenyum atas semua pemberian Allah Swt. Walaupun sesuai ini.